Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok satu persamaan diferensial akan menyampaikan mengenai penerapan transformasi Laplace pada persamaan diferensial biasa dengan koefisien konstan Perkenalkan, kelompok kami terdiri atas saya sendiri Asri Fatun Agustini, Ade Novita Sari Astri Widia Astuti Mayang Bela Gustina dan Nuraini Azizah Langsung saja pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian transformasi Leplace, yang kedua pengertian PDB yang ketiga penerapan transformasi Leplace pada PDB dengan koefisien konstan apa itu pengertian transformasi Laplace? Yaitu merupakan salah satu jenis transformasi integral yang dapat menyelesaikan berbagai persamaan diferensial biasa linier Transformasi Laplace dari fungsi FT didefinisikan sebagai berikut Perhatikan formula di bawah ya Suatu fungsi dikatakan kontinu bagian demi bagian dalam suatu selang nol kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan beta bila selang ini dapat dibagi-bagi ke dalam sejumlah berhingga selang-selang di mana dalam setiap selang ini fungsinya kontinu dan memiliki limit-limit kanan dan kiri yang berhingga jika terdapat konstan real M lebih besar dari nol dan gamma sehingga untuk semua T lebih besar dari N berlaku E pangkat minus gamma T Ft kurang dari sama dengan M atau Ft M E pangkat minus gamma T, maka dikatakan bahwa Ft adalah suatu fungsi eksponensial berorder gamma apabila T mendekati tak hingga. Jika Ft adalah kontinu secara bagian-bagian dalam setiap selang berhingga, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan N dan eksponensial berorde gamma untuk T lebih besar dari N maka transformasi leplesnya Fs ada untuk semua S lebih besar dari gamma ini disebut syarat cukup untuk kewujudan transformasi leples selanjutnya inverse transformasi leples jika transformasi Laplace FT sama dengan FS, maka FT disebut suatu inverse transformasi Laplace dari FS, dan secara simbolis ditulis F kapital T sama dengan lambang transformasi Laplace pangkat negatif 1 FS. Andaikan fungsi-fungsi. Ft dan Gt memenuhi syarat-syarat keujudan transformasi Laplace sehingga Fs dan Gs ada. Jika Fs sama dengan Gs, untuk S lebih besar dari lambda, maka Ft sama dengan Gt pada selang kekontinuannya. Ini adalah ketunggalan inverse transformasi Laplace. Pembahasan yang kedua adalah pengertian persamaan diferensial biasa Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang mempunyai satu variabel bebas Contoh yang pertama, dy per dx ditambah y sama dengan x kuadrat Kemudian contoh yang kedua, xy d pangkat 3y per dx pangkat 3 dikuadratkan kemudian ditambah sin d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 8 x kuadrat y dy per dx ditambah x kuadrat sama dengan 0 Selanjutnya yang ketiga penerapan transformasi Laplace pada persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama contoh soal dan yang kedua persamaan pendulum fisik Persamaan diferensial biasa linear orde kedua dengan koefisien konstan 1. Contoh soal Aplikasikan transformasi integral TS pada soal dan menggunakan nilai awal yang diberikan y2 aksen min 3y aksen plus 2y sama dengan 4e pangkat 3t y0 sama dengan min 3 y aksen 0 sama dengan 5 penyelesaian dari soal tersebut adalah s kuadrat ts s akar s y0 akar y0 3 sts akar s y0 2 s sama dengan 4 akar s per s min 3 s kuadrat ts 3 s akar s min 5 akar s min 3 s s plus 3 akar s Plus 2 TS sama dengan 4 akar S per min 3 S kuadrat TS 3 S akar S min 14 akar S min 3S TS plus 2 TS sama dengan 4 akar S per min S 3 TS kali S kuadrat min 3S plus 2 sama dengan 4 akar S per min S 3 plus Min 3 S akar S plus 14 akar S Ts kali S kuadrat min 3 S plus 2 sama dengan 4 akar S per S min 3 plus Min 3 S akar S plus 23 S akar S min 42 akar S per S min 3 Ts sama dengan Min plus 3S kuadrat 2 s min 38 per S min 3 Dikali 1 per S kuadrat min 3S plus 2 TS sama dengan akar S Min 3S kuadrat 23 s min 38 per S min 3 Dikali 1 per S kuadrat min 3S plus 2 TS sama dengan 2 akar S per S min 3 plus 4 akar S per S min 2 min 9 akar S per S min 1 Selanjutnya, transformasikan hasil yang sudah didapat sebelumnya menggunakan inverse transformasi laplace modifikasi sehingga dapat diperoleh YT sama dengan inverse transformasi laplace modifikasi dari 2 akar S per S min 3 ditambah 4 akar S per S min 2 dikurangi 9 akar S per S min 1 sama dengan inverse transformasi leplas modifikasi dari 2 akar S per S min 3 ditambah inverse transformasi leplas modifikasi dari 4 akar S per S min 2 dikurangi inverse transformasi Laplace modifikasi dari 9 akar S per S-1 sehingga diperoleh YT sama dengan 2E pangkat 3T plus 4E pangkat 2T min 9 pangkat, maaf, min 9 E pangkat T 2 Persamaan gerak pada pendulum fisis. Sebuah benda tegar yang digantung dari suatu titik yang bukan merupakan pusat masanya akan berosilasi ketika disimpangkan dari posisi kesetimbangannya. Seperti yang terlihat, terdapat gambar sketsa bandul. Titik O adalah sumbu ayun pada benda. P adalah pusat massa. L besar adalah panjang benda sedangkan l kecil adalah jarak titik O ke P daya yang menyebabkan benda berayun adalah momen gaya atau torsi pemulih percepatan sudut yang dihasilkan pada pendulum fisis dihubungkan dengan momen gaya oleh tau sama dengan i besar dikali a sama dengan i besar dikali d kuadrat theta per dt kuadrat, dimana tau adalah momen gaya, i besar adalah momen inersia, a adalah percepatan sudut. karena momen gaya berlawanan dengan arah simpangan dan cenderung mengurangi teta sehingga momen gaya bernilai minus mgl sin theta. Dengan mensubstitusikan untuk momen gaya total pada persamaan, tau sama dengan i dikali a sama dengan i dikali d kuadrat theta per dt kuadrat, maka diperoleh minus mgl sin theta sama dengan i dikali d kuadrat theta per dt kuadrat. Gerak pada bandul fisis mendekati gerak harmonis sederhana, jika simpangan sudutnya kecil, sehingga digunakan pendekatan sin teta sama dengan teta, oleh karenanya dapat diperoleh minus mgl sin teta sama dengan i dikali d kuadrat teta per dt kuadrat menjadi minus mgl teta sama dengan i. Kali D kuadrat theta per DT kuadrat Menjadi Minus MGL teta per I Sama dengan D kuadrat teta per DT kuadrat Menjadi D kuadrat T per DT kuadrat Plus MGL teta per I sama dengan 0 Sehingga Turunan kedua dari theta plus mgl per i kali theta sama dengan nol, sehingga menjadi suatu persamaan. Turunan kedua dari theta plus omega kuadrat theta sama dengan nol, di mana omega adalah frekuensi sudut yang bernilai akar dua dari mgl per i. bentuk persamaan tersebut adalah persamaan diferensial linear orde dua homogen dengan koefisien konstan Ini, jika diberikan syarat awal theta 0 sama dengan A theta 1 0 sama dengan B sama dengan 0 L theta sama dengan theta S maka dengan menggunakan transformasi level pada kedua ruas diperoleh sebagai berikut sesuai dengan yang tertera di bawah ini dan hasilnya theta S sama dengan S A per S kuadrat ditambah W kuadrat untuk mendapatkan persamaan gerak bandul dikenakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruas dari persamaan pembantu tersebut theta T sama dengan L inverse buka kurung S tutup kurung sama dengan L inverse buka kurung S A per S kuadrat ditambah omega kuadrat tutup kurung Sama dengan A L inverse buka kurung S per S kuadrat ditambah omega kuadrat tutup kurung Sama dengan A cos omega T teta T sama dengan A cos buka kurung omega T tambah nol tutup kurung ttt sama dengan a kos buka kurung omega t ditambah himpunan kosong tutup burung dengan menggunakan metode transformasi labless diperoleh persamaan gerak pendulum fisik yaitu ttt sama dengan a kos buka kurung omega t ditambah himpunan kosong cukup sekian presentasi dari kelompok kami bila banyak salah mohon maaf